Di sini ada dua folder ya. Di dalam lib ada nama project dan ada nama project underscore web. Kalau nama project ini biasanya menyimpan informasi atau kode-kode yang berhubungan dengan bisnis model, misalkan ya model database gitu ya. Kemudian konteks dan lain-lain. Kebanyakan yang di web itu ada controller, ada view, ada template, dan juga ada router yang akan sering kita buka-buka nanti. Yang pertama request kita akan masuk ke endpoint. Ya, endpoint bentuknya seperti ini ada session option ada socket juga dia nyalakan di sini kemudian ada urusan static file kita bisa mendaftarkan static file yang mau kita tambahkan misalkan ada yang kurang ada folder static juga yang tidak masuk ke endpoint atau nggak akan masuk ke router gitu Web socket dan terakhir dia akan masuk ke router di router sendiri di sini